Jadi buat lu semua yang pengin tahu nonton kilas balik tentang Yobi lu tonton ini. Jangan. Tindir dik. Cantik. Nah, oh, jabikannya <habis>, <SILENCAN analyze> <SILENCAN> nah, mulai. <SILENCAN> Wih, di sini nih. Kita abi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi like di channel gue, di channel Ivan Sandroy Oke okay guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang V.O.B Voice of Bacepo Sebelumnya gue akan sudah mereaksikan yang ini nah jadi itu sebenarnya mengulas kilas balik saik mengulas kilas balik tentang Piobi. Oke. Okay. Nah, gua akan lanjutkan lagi ke perselanjutnya lagi tentang apa? Nih lucu lagi nih, ya kan kilas balik kilas balik tentang Yobi di dulu dulunya. Kilo. Ya. Sebiasa aja nggak? Ya. Jadi buat lo semua yang pengen tahu nonton kilas baliknya tentang Piobi lo tonton ini. Oke, okay, ya jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya launching-nya di RTP. Oke, okay, kita langsung masuk. Ke videonya First time flying. Aku ini oh, ya, pertama kali ini aku terbang. Wah, takut ketinggian oh, ya. Hmm, <laughs> aku tuh ini ketinggal bahasa, punya stok di KPK bahasa, ini bahasa. Udah ketakutuk? Udah ketakutuk? Udah ketakutuk Udah ketakutuk Aku tuh, mata senang Siapa di-diri guys? Satu? pas udah di atas enak <gaya> Kayak, wah gini ya gitu ya Berasa naik angin gitu dan Kan pertama kali ke Bali itu kan cuma sebentar Pas oh, itu kebali. tuh gak mau turun <gaya> oh <gaya> Pertama kali ke Bali mereka <gaya> untuk jati, Ini kan gimana? Wah oh, Sobat Jeprot okay. Saiso.. Woy oh, di Bali nih ya? saya sosial Nice! Uh. Gila hijabnya loh keren loh panggungnya Wah gila yang nonton! Tahun 2017. ikutin Ya. band asal Garut yang masih viral sampai dengan sekarang di media sosial jadi mereka itu menamakan diri itu adalah Voice of Baceplot atau yang biasa disingkat V.O.B uniknya lagi itu personil V.O.B terdiri atas remaja perempuan yang semuanya mengenakan hijab mereka adalah Firda Kunia, Sang Gitaris Widhi Ramawati, Pencabik Bassnya dan Ois Siti Penggebuk Drum Drum ya Kemampuan bermusik mereka bertiga tak biasa dipandang oleh sebelah mata begitu saja. Jadi tak main-main loh. jadi ragu yang pernah mereka bawakan itu sendiri diantaranya adalah Red Hot Chili Pepper, news Rage Against the Machine, System of a Down, <laughs> and then Metallica. Sampai yang kita dengar itu sendiri adalah Saito Sosial itu sendiri dari sini. Di laman Facebook, mereka menuliskan bahwa mereka memutuskan membentuk band demi mengekspresikan diri dan membuktikan bahwa masih ada cewek yang bisa melakukan kegiatan positif. Masih ada cewek yang berhijab, yang bisa memainkan rock dengan cara positif. V.O.B. adalah sebuah band perempuan yang mencoba menyuarakan kegelisahan hati mereka akan dunia yang kian hari, kian kehilangan warnanya keren keren keren lanjut Gini-gini guys ya, gue malah ada yang unik di sini. Kalau misalnya manggung di sini, mereka dengan dengan hijab mereka, kostum mereka ini sendiri loh yang gue lihat, terbilang gue bilang enak, asik, hitam, Kenrok banget, cadas banget. Pakaiannya nggak seperti dengan maksudnya ya cewek-cewek lain ya kalau misalnya lain kan masih manggung open dia musik apa kayak gitu dengan dengan dengan keseksiannya mereka gitu ini nggak lu lihat ya tuh yeah. oh, lanjut <tuh -tuh. Ih. ini manggunya kayak ini baru, you nggak know. nggak gue enggak, mereka itu lebih lebih lugas banget gitu loh kalau semangkuk benar-benar, wah kau dibuat, wah, jadi nggak ada nggak ada kayak gimana ya ada ada pecanggungan atau gimana ini golanya di sini ini mak padahal di tahun 2017 loh kecil Lanjut ini video benar-benar captennya jauh banget ya siapa cctv nya maksudnya metratnya Ah, cabikannya boleh. Ui, di sini, di. gol. Adronya, City, nice, uh. Rigitan panas. Kaya, kayaknya gue keren nih dibelanja untuk yang edit ini di loh. Ya lo wajar ya, maksudnya ya wajar dong, boleh ya. Jadi kalau para fans-fans dari Yobit itu sendiri bikin dengan cara masing-masing untuk menikmati nya menikmati di ya musisinya gitu loh. Keren. Aduh. Jangan lupa sasunya dan kemanya loncengnya tuh kan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.